Bini Santri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dear Muslim Dear Muslims Dear Muslim Dear Muslims Pesan ini kami tujukan untuk kalian semua kaum muslimin di luar sana Terlebih khusus kaum muslimin di Indonesia Raya kita ini Berbicara tentang Islam Maka Saya akan mengatakan Bahwa Islam itu adalah Agama yang sempurna Kenapa? Karena Islam Mengajarkan kita para umat Islam Mulai dari hal yang kecil Hal yang sepele Hingga hal yang penting di dalam dunia ini Di dalam kehidupan sehari-hari kita Tidak ada yang terluput Apa yang Islam ajaran kepada kita semua Bahkan Cara bersuci pun agama Islam ada, yang tidak dimiliki oleh agama lain. Sebagai Muslim, seharusnya kita bangga dengan agama yang kita miliki ini, karena agama kita ini tidak ada tandingannya. Datang langsung dari Allah Subhanahu Ta'ala, dikirim melalui nabinya yang paling terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana segala. Keseluruhan kecakupan agama ini bisa dipakai pada seluruh zaman dan seluruh tempat Dimanapun kalian berada, dimanapun dan saat kapanpun kita berada Perkembangan dan pertumbuhan Islam Begitu cepat dan pesat karena sebagai seorang muslim, terus bangga mendengarnya Bahkan, kalau memang kalian masih belum merasa bangga dengan agama ini Maka anda sebutkan di sini Agama Islam, agama yang membahas membahas seluruh intisari kehidupan mau dari segi ekonomi politik dan lain sebagainya dan kita juga tahu di semakin cepat dan pesatnya perkembangan Islam semakin besar pula penindasan penganiayaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan kepada orang-orang muslim kondisi umat Islam yang dimana kita dituduh sebagai terorisme sebagai teroris anarki banyak orang Islam yang masih bangga masih malu untuk mengerjakan apa yang Islam ajarkan kepada kita. Malu untuk menunjukkan identitas mereka sebagai orang muslim. Mulai dari yang anak-anak kecil, remaja, sampai yang dewasa. Saya yakin banyak merasakan rasa malu, rasa takut untuk membuka diri bahwa kita ini orang muslim. Sebagai contoh kecil, mereka malas untuk mengerjakan sholat. Mereka masih enggan menutup aura. Kenapa? Karena mereka masih malu. Dan bahkan mereka lebih suka mengikuti gaya orang-orang Barat, orang-orang kafir yang orang Barat itu di sana membantai beberapa saudara kita. Yakinlah, pada diri kalian masing-masing ini adalah sebuah kebahagiaan, baik kita yang dilahirkan sebagai orang Muslim. Suatu kebanggaan untuk bisa memegang bendera Islam. Mengapa kita harus malu dengan memiliki Islam ini? Padahal kalau mau kita pikir-pikir, Islam ini sudah agama yang rahmatan ila alamin. Agama yang masuk logika, dan agama yang juga sesuai fitrah. Tidak akan bisa menyalahi logika maupun fitrah kita. Segala sesuatu hal yang kita cari itu ada semua. Lalu untuk apa kita malu menggunakan, malu untuk berbangga-bangga dengan agama Islam ini? Kenapa kita harus mengikuti orang-orang barat di luar sana? Kenapa kita harus berkiblat dengan kiblat yang salah? Kenapa kita harus berkiblat ke arah barat? Kenapa tidak kiblat kita itu kiblat agama Islam? Ka'bah itu negeri Arab di sana. Memang bolehlah kalian berkata dengan fashion dan lain sebagainya. Tapi apakah tujuan fashion itu baik? Tujuan kalian fashion itu apa? Dipuji manusia. Dipuji orang. Dipuji orang tua, dipuji adik, teman-teman, dan sebagainya. Buat apa? Puji orang akan hilang. Ridho manusia tidak akan bisa digapai. Tapi ridho Allah, suatu hal yang tidak bisa yang tinggalkan. Maka gapailah ridho Allah tidak bisa meninggalkan dan tinggalkan suatu hal yang tidak mungkin kalian dapatkan. Berbagai macam bentuk genosida, pembantaian, pendindasan dilakukan kepada orang-orang muslim yang tidak bersalah dan tidak berdosa Kita lihat banyak anak-anak kecil yang turut jadi korban Anak-anak kecil yang seharusnya mendapatkan kasih sayang yang seharusnya mendapatkan kehidupan Sebagaimana mestinya mereka harus terpaksa untuk membela diri bahkan menjadi korban tidak bersalah dalam hal ini Banyak saudara kita yang dibantai oleh mereka Banyak saudara kita umat Islam yang hidup di negara liberal yang mempertahankan kehormatannya mempertahankan ajaran yang Islam ajaran kepada mereka maka turuntuk saudara saudaraku yang sedang berjuang di atas kebenaran tetap semangat jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa selama kalian benar kalian itu kuat, buktinya kalian masih bertahan berjuang sampai sekarang kalian ditindas, dibantai bukan berarti kalian lemah mereka ingin menguji seberapa kuat ke keislaman kalian Apabila kalian tetap sabar dan teguh, pasti akan ada jalan keluar. Ingat ya, jangan pernah menyerah sama keadaan. Maka terakhir dari anak, janganlah pernah kalian malu untuk menggunakan nama Islam ini. Banggalah menjadi seorang muslim, karena di luar sana banyak orang yang mencari ketenangan hati yang tidak mereka dapatkan. Dan ketenangan hati itu hanya bakal didapatkan hanya dengan berpegang teguh kepada agama Islam ini. Yang sudah bangga dengan Islamnya, harus tetap istiqomah yang belum, semoga mendapatkan hidayah dari Allah SWT Jadi saya berharap, kepada kalian, saudara-saudara kita Saudara saya, orang muslim, mau dimanapun mereka berada Di penjuru dunia manapun mereka berada Saya berharap, kalian tetap tegar, sabar, dan tidak malu apa yang Islam ajaran kepada kita karena ketahuilah, agama kita adalah agama yang sempurna. Ketika yang lain dijatuhkan bantuan untuk bantu mereka untuk berdiri kembali, jangan tinggalkan, jangan hanya melihat, menatap, tapi bantulah. Mari kita genggam tangan satu sama lain, membuat benteng untuk mereka yang lemah dan berdiri. Mempertahankan tembok ini. Doa kami selalu menyertai kalian dimanapun dan kapanpun. We are Muslims. We're strong. We need to be proud to be Muslim. Islam is the light in the dark. It will shine your life back no matter what happen. All you need to do is believe in Allah. Believe in the Quran. Trust other Muslims. Trust each other. We are brothers. Hold our hands together.